Satu, dua, tiga Oke okay, kembali lagi sana saya Yaitu beranda saja Langsung saja kita ke Pembahasannya ya guys nah, Tanpa basa basi dan tanpa cingcong Boom kita pergi sini Saya akan kasih paham nih guys Aplikasi apa yang saya akan kasih tau ke kamu Nah mungkin ini adalah kumpulan aplikasi mod Dan kumpulan aplikasi yang berguna Buat kamu barangkali Kamu tertarik tarik Oke okay, saya akan kasih paham nih sebelumnya sebelum kita mulai silahkan like subscribe share dan komentar jika perlu biar saya lebih semangat lagi ya guys Oke kita akan ketik www. masuknya ke Google mana ya Google singapura aja kita masuk Google singapura dulu guys agar tidak terdeteksi ini agan-agan ketik seperti ini nah jika tampilannya seperti ini tandanya agar sudah berhasil masuk di website dan kumpulan aplikasi yang berguna oke okay. saya akan kasih paham nih guys aplikasi apa sih nah di situ ada juga Battle Mobile coming to Android is fall hmm. ada juga kalau kal update ini kemar come to latest the latest update nah, game juga di sini ada ya guys nah jika kamu ingin download gamenya di sini sudah pasti game apa itu fitur-fitur game kamu itu sudah terbuka semuanya contohnya VIP-nya terus senjatanya, skin-nya dan sudah terbuka semua, tidak terkunci nah, saya akan kasih paham nih guys kita ingin menurut apa ini P -UPN. P -UPN. P -UPN. yang lagi populer itu sih ya turbo Iya turbo seperti ini hmm. agak-agak bisa membaca sendiri ya Deal VIP pada premium, sudah tidak terkunci hmm. nah, sini banyak versinya ya banyak versinya Nah kita akan cari lain lagi Apalagi ini hmm. Spop TV Music Pokoknya banyak lah guys ini Nah tampilannya seperti ini ya guys hmm. Jika media sosial Kita akan klik Sini adalah kumpulan mod-mod ya Mod APK Ini hmm. hmm. media sosial yang biasa Live streaming itu yang cewek-cewek Ah Kok cewek-cewek yang agak seksi-seksi lah gitu hmm. Apa ah, nih Misalkan ini Misalkan hmm. ini ini juga. Ini sudah termasuk VIP ya Jadi Queen-Queen Diamond itu sudah tidak terkunci Tuh Yang bisa dicari itu apa ya guys Oke okay, yang editor kecil lah <Susuk> Editor video Oke okay. Kebetulan hmm. guys Ada pro-unlocker artinya ini sudah dua, dua puluh kamu dua melalui dua, Anda puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua itu dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua Oke, Oke, seperti tadi saya siapkan.